yang terancam benjol dan akhirnya bangkrut, tutup, terdiskualifikasi dari deretan aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK. Wow, ya, apakah ini kabar bahagia menurut kalian atau ini akan menjadi kabar buruk untuk semua aplikasi pinjol legal OJK? Nah, hari ini ya, berdasarkan dari rilis CNBC Indonesia dan beberapa media-media elektronik lainnya. Ada 24 aplikasi pinjol Yang hari ini tingkat pengembaliannya rendah Yang hari ini masyarakat yang membayar kembali di aplikasi pinjol tersebut rendah Bahkan sudah ada yang menggerus hampir 50% Coba aja bayangin kalau seandainya hari ini kalian itu punya pinjol Modal pinjol kalian itu mungkin misalnya di angka 10 miliar Nah, sekarang sudah ada 5 miliar rupiah yang tidak mengembalikan uang kalian. Hmm. Dan apakah ini salah satu merupakan tanda-tanda bahwasannya aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK ini akan berakhir tragis, akan tutup, akan bangkrut, apalagi di tengah sulitnya perekonomian hari ini, apalagi di tengah melemahnya ya penghasilan dan pendapatan dari masyarakat kita. Jadi hari ini banyak juga yang ngatain, ngapain lu minjol kalau lu nggak sanggup bayar? Ya karena memang mereka itu butuh, karena memang mereka itu pengen cari solusi. Ya nah memang hari ini, kalau menurut aku secara pribadi, memang pinjol-pinjol ini sudah memberikan kemudahan untuk meminjam uang, hanya mudah, ya, tapi terkesan tidak memberikan banyak manfaat. Loh, Bang, abang ngomong gitu? Iya, karena memang hari ini untuk per hari ini, bunga denda biaya platform pemotongan ini segala macam masih tergolong tinggi. Ya, mereka masih tetap mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya. Ditambah lagi nanti biaya layanan, biaya penagihan Ini kan cukup aneh Orang yang belum mampu melakukan pembayaran ini karena tidak ada uangnya Lantas hari ini dibebankan kembali untuk biaya penagihan dan biaya layanan hmm, Mudah-mudahan ini nanti dievaluasi ulang ya Mudah-mudahan untuk biaya penagihan itu Kalian tahu kalau kalian itu nggak bayar pinjol Yang menagih kalian itu kalian yang bayar Itu kalian bisa langsung cek di beberapa aplikasi-aplikasi pinjol Legal OJK lagi Nah hari ini kita pengen ngasih tahu dulu ke kalian 24 aplikasi pinjol ini Ternyata banyak yang belum mampu membayar Apa saja dan berapa persentasenya Ketika aplikasi pinjol ini banyak yang Ada yang galbay ya Banyak yang juga mungkin belum mampu melakukan pembayaran Kalian bisa melihat di belakang layar monitor berikut ini Oke ya kalian bisa melihat ya 24 aplikasi pinjol ini akan terancam bangkrut jika terus banyak yang gagal bayar. Yang pertama itu adalah aplikasi pintek itu tingkat pengembaliannya sebesar enam puluh ya hampir 50% sudah orang yang tidak mampu membayar di aplikasi pintek ini sudah enam puluh ya untuk di aplikasi pintek. Dan yang kedua di aplikasi Tanifan itu juga hampir tak jauh beda, 63,93 persen orang hari ini belum mampu melakukan pembayaran di aplikasi Tanifan ini. Ya, kalian ada yang pakai tidak aplikasi Pintek, Tanifan, dan yang ketiga ini aplikasi Trust IQ. Ya, di situ tingkat pengembaliannya itu melemah sebesar 39,34 persen. Tadi gua udah kasih contoh kalau seandainya modal kalian itu 10 miliar ya, 5 miliarnya orang-orang banyak yang nggak bayar, ya kan? Dan di urutan yang keempat adalah aplikasi iGrow dengan total persentase itu sebesar 27,96%, tapi ini masih cukup jarang ya. Paling yang banyak kemarin itu fintech dan ini juga jarang terdengar ya orang-orang yang galbay di situ dan terus IQ ini juga jarang IQro juga jarang. Nah, yang kelima, ini banyak kemarin yang bertanya-tanya dari aplikasi Samir. Apakah aplikasi Samir sudah legal OJK atau tidak? Jawabannya sudah. Untuk di aplikasi Samir ini sudah legal OJK. Dan di situ ada 7,51% orang yang belum mampu melakukan pembayaran di aplikasi Samir ini. Ya kalian ada yang pakai enggak? aplikasi Samir? Dan di urutan yang keenam adalah aplikasi Findaya itu dengan besarnya 7,47 persen orang belum mampu melakukan pembayaran di aplikasi Vindaya ini. Dan di urutan yang ketujuh adalah aplikasi Modalku, ya aplikasi Modalku ini orang yang galbay di situ tuh sebesar 11,16 persen. Berarti kalau dia lebih kurang kalau ada 100 orang yang meminjam di aplikasi itu ada 11 orang yang hari ini belum mampu melakukan pembayaran. Masih untung nggak tuh? Untunglah ya kan karena masih ada 89 orang lagi yang mungkin masih membayar, ya kan? Dan lanjut untuk di aplikasi Jembatan Emas. Ini memang masih cukup-cukup jarang terdengar ya. Aplikasi Jembatan Emas ini Orang yang belum mampu melakukan pengembalian uangnya itu sebesar 9,95% Lebih kurang ya 10% lah Jadi kalau tadi misalnya mungkin mungkin 100 orang ya 10 orangnya belum mampu membayar Ya masih wajar-wajar lah Kan keuntungannya hari ini dari yang kemarin-kemarin itu masih cukup banyak ya Dan di aplikasi Finmas di urutan yang 9 Ada yang memakai aplikasi Finmas ini Ini juga nanti bakal terancam bangkrut ini mereka kalau seandainya tingkat pengembalian di aplikasi mereka ini terus merendah melemah dan tidak ada yang mau membayar atau mungkin gagal bayar di aplikasi mereka ini maka akan ini terus meningkat ya untuk di aplikasi Finmas itu eh, orang yang belum mampu membayar itu atau mengembalikan itu 9,9% nah ini ada di aplikasi modal nasional ini masih rendah sih itu sebesar 6,34% Nah siapa hari ini yang sedang menggunakan aplikasi modal nasional? Aplikasi pinjol yang per dua minggu harus kalian bayarkan kalau gua gak salah. Sepertinya iya ini udah benar ya kan. Per 2 minggu harus dibayar. Dan ternyata orang-orang yang belum mampu melakukan pengembalian itu ada sebesar persen, guys. Di aplikasi modal nasional. Dan di urutan yang ke-11 adalah aplikasi coin peer to -peer dengan angka 6%. Masih lumayan dikit lah ya Dan di urutan yang kedua 12 adalah aplikasi Indodana Indodana ini lumayan raksasa ya Total limit pay itu kalau gua gak salah ada di angka 25 juta Dan hari ini Indodana ini terancam bangkrut Kalau seandainya banyak yang gak bayar Dengan total 5,86% Apabila ini memang terus berlanjut maka ini akan mengancam keselamatan perusahaan-perusahaan pinjol tersebut Nah untuk di aplikasi yang selanjutnya adalah aplikasi cash cepat ya aplikasi cash cepat ini angka tingkat pengembaliannya itu yang masih tergolong tinggi lah ya karena di sini hanya di angka 6,91%. Dan ya ini yang untuk di aplikasi nomor 14 ini Creditvest. kredit ini sudah bekerja sama dengan aplikasi kredivo Ya, di situ orang-orang yang belum mampu melakukan penyicilan dan pelunasan itu ada di angka 4,58%. Siapa hari ini yang mungkin belum mampu melakukan pembayaran di aplikasi KrediFest? Nah lanjut untuk di aplikasi Kredivo. Eh Kredito, sorry, sorry. Bukan Kredivo tapi Kredito. Nah untuk di aplikasi Kredito ini orang-orang yang belum mengembalikan uangnya dari keseluruhan penggunanya itu ada 5%. Kalian hari ini udah bayar belum di aplikasi Kredito? Nih mungkin kalian masuk di 5% ini nggak? Dan di urutan yang selanjutnya adalah aplikasi Indovan. Indovan ini tingkat yang belum mampu membayar itu ada persen Masih masih kecil ya Dan di urutan yang ke-17 adalah aplikasi Investree Itu ada 4,09% Jarang banget ya orang maka itu Dan di urutan yang ke-18 Pinjam duit Bagaimana pengalaman kalian ketika hari ini menggunakan aplikasi pinjam duit ini? Ternyata orang-orang yang belum mampu melakukan pembayaran di aplikasi tersebut ada 5,38%. Dan apakah salah satunya itu adalah kita? Dan di urutan yang selanjutnya adalah aplikasi Dana Pala, itu dengan tingkat pengembaliannya yang belum bayar di situ ada 10%, ada Pinjaman Go. Ya, siapa yang belum bayar nih? Ada di angka 5,95%. Dan di urutan ke-21 ada aplikasi pinjam modal Dan yang belum mampu melakukan pembayaran di aplikasi tersebut sebanyak 5,96% Dan ini aplikasi yang lumayan lama ya terdaftar di OJK itu adalah aplikasi 360 kredit. Lumayan tinggi ini ada 11% Orang-orang yang belum mampu melakukan pembayaran di aplikasi 360 kredi ini Siapa yang hari ini sedang menggunakan aplikasi ini dan belum mampu melakukan pembayaran angkat tangan? Dan di urutan yang ke-23 adalah aplikasi Cairin. Ya Ini juga lumayan banyak kemarin yang bertanya-tanya tentang aplikasi ini. Ternyata tingkat yang belum bayar di aplikasi Cairin ini ada di angka 5,82%. Dan yang terakhir adalah aplikasi KTA Kilat. Siapa hari ini yang belum mampu melakukan pembayaran di aplikasi KTA Kilat? Ini limitnya lumayan ya, delapan atau sembilan juta kalau gua nggak salah. Dan orang-orang yang belum mampu melakukan pembayaran di aplikasi KTA Kilat, ini ada lima persen. Coba kalau seandainya seratus orang, ya ada lima orang ya. 95 lima orangnya mungkin masih tetap taat tunduk baik dan membayar hutang. Alhamdulillah ya. Dan kita pengen mendoakan supaya kita semua ini bisa membayar hutang. Nah, jadi itulah tadi ya. 24 aplikasi pinjol Yang terancam bangkrut Apabila kalian masih tidak membayar Di aplikasi-aplikasi mereka ini Jadi gimana Bang? Ya kita bayarlah Tapi nanti Kalau kalian memang sudah punya uang Kalau hari ini kalian itu belum punya uang Ya bagaimana mungkin kalian bisa membayar hutang Apalagi kalau kalian yang masih punya pemikiran Dengan cara gali lubang tutup lubang Ini udah seperti kelinci dan tikus Gak boleh seperti itu Jadi harus bertahan dulu Bagaimanapun ceritanya apapun hari ini yang sedang kalian hadapi bertahanlah terlebih dahulu jangan panik terhadap desakan-desakan desakan dari dc-dc pinjol ya konfirmasi saja kalau kalian belum punya uang di tahap awal lantas kalau mereka terus menelpon udah cuekin aja apabila memang mereka ini mengganggu jam istirahat kalian mengganggu pekerjaan kalian mengganggu keluarga kalian ya jangan biarkan aplikasi-aplikasi pinjol ini mengatur hidup kalian merusak jalannya